Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin Sayyidina mulana muhammadin Wa ala alihi Nama ba'du para haba'i Para ulamak, para kiai, para bunyai Sedantan yang menggulah hormati Wabil khusus keluarga besar Sangking langitan, sangking hajen Sangking lebak siu Yang hormati juga guru-guru kaulah sangking sarang punya ibu-nyai kaulah sedanten yang allah hormati ini alhamdulillah campur derdek tikan cepet jadi benderani <gul> terus terus kula niki ini panjang kita sih keluarga hajen kula cerita sekedap buyut kula kandung nama sofiah ini juga ada ibu Hafsah Hafsah nu binti maksum binti soleh binti asnawi sepuh asnawi sepuh nu putu neba mutamakin terus kaulah kira-kira gue tetap kalah tua kalian gusbed nih kalian yang tatin. Kalau naung berdi cerita, tetes cerita Mbah-mbah sing kondang nih gua wow kalian gus satit di weten-weten ini. Tapi ini gua kikmayak, atas jengben anak-anaknya gusadi anak-ening awa, gua diputus no malaikat ora alim. Nih gua malaikat tuh kedarapat mas, kedarapat ulang. Karena yang harus dipertimbangkan malaikat itu nenek moyang leluhur lalu maka abuhumah shalikah Tetos malikah itu apa yang lebuk, non rokok gus itu ada mikir jadi diantara jatah para zuriatan atau iban itu waladhina amanu imanin al wa taba'atuhum zuriatuhum biimanin alhaqnabihim zuriatahum wa ma'alasnahum min amalihim min syek lalu para habaib e, termasuk insya Allah para gus, para yang neng dijamak nomas na nanti dijamak taksir gaya bebas kalau ya bingung, ini jamaknya? Nawa Neng Neng, Nawa Neng nggak bagus? Gawagis Gawagis, ini buatan jelas jamak Banser ini buatan buatan Surya yang jelas, Banser ini ngerti terus turunan Kiai ini kalih orang-orang milih ke Alim ke Bapak-e-Baye jadi lah, ke peniru bapak e, kuk, sayalah, kepiniru, bapak, e tapi kalau ketika istighfar istighfar ini wong ke Bapak-e-Baye kan ada sopan jadi kata santri sarang niku nggak ada nih emut, Gus. Oh susulnya nemen-nemen, mari suarganya warbahmun, kayaknya enak sungkan. <laughs> tes tes, olah rai sobek, norak sak kalian bahmun nih. Ono wite teriyo ya sungkan, nape mangan bebas yo ya sungkan, terus kulog kepengen nawar mas nazi. <laughs> Mungkin-mungkin lebih suargul, naruh botan, iya caranya yang jelas Jadi jelas suargul, buat nenadentiang ireng nih, kucing mesti ini, nggak beh, nih Nomor kali ini ku geeman jatah dipertimbangkan malaikat kemudian kita tidak menggunakan iman pergi nanti ke Muhammad wakana dari kal Abu al Abbas sabe yang disebut cerita Nabi Khidir itu bapak ketujuh ini ku ketika wamal jidharu fakana luhulamain yasi manyfil madinas yang ini ku wakana tah tahukan ini ku bapak ketujuh ini kok Nabi hidro repot-repot bangun tembok supaya buatan rubuh, mungkin nak rubuh mengke mas-mas simpanan ini ku kebongkar terus dikuasai Wong Gelit. Dan nah, ini ku radi masalah nih, masalah ngeten. Berarti Kiai ku duduk warisan nung ceritanya Wong Disekiku yuk wakana tahukah Nizalah rumah? Dia wanton sing mafum wanton gue, dia macam-macam latihan. Tapi apapun itu ketika para ulama orang-orang ana zuriyah dipertimbangna malaikat koyok zuriatan thayyibah. jadi niku saking tiang-tiang saleh. Terus nomor 3 niki sing perlu dingertosi Gus Hadi. kalau kula, kula kan nekuni tafsir niki crita mawon niat sombong. Di antara ilmu yang kula ambil dari Mbah Dan saya akan ingat terus. Niku ngedikan Mbah Mun wong nikah iku mesti saleh pengganti nikahul muminah nih itu Quran Quran diganti yatu ilal jannati wal terus itu wa apa ulai ka na berarti dari kata ulai ka mereka itu minta supaya orang Muslim mau menikahi musrika diganti ulai kayatuna ilanar Terus ketika Allah memerintahkan kita nikahil mukminah napa munah mukminah sing ning iku diganti wa wa ilal jannah. Berarti wa wa ilal nikahil mukminah lu diganti wa wa ilal jannah. terus Dados itu yang mukminah niku pun hakikate swarga. Jenan ngertos kan swarga iku geus dadi pantese swarga yo ora ana wong merengut. terus nek ningi merengut yo ora swarga. itu iku mestine ganteng. Nek ana geus jadi kukulan ya sira swarga terus wargoi ora oleh tukaran, ora oleh rumpet, ora oleh. Supokae eh, kudu enak kabeh. La ta'ab wa la masaqot. Lha luh sing ra direpot. Ora usah diterusno, suwargo widadarine akeh aku kejeron niku mengke dadi masalah niku. Anu dadi masalah nah, Tapi apapun itu, betapa nikahul mukminah niku pun satu prestasi. Karena kata wa wa ya'tu ila nikahil mukminah niku digentos Allah wa wa ilal jannah. Terus ilmu tafsir yang luar biasa saya guru kawulah di Haji Ma'amun, Mbah Ma'amun itu diantara sirrul Qur'an itu kalau memuji sesuatu itu dicarikan kata pengganti yang harusnya Ula iqayat'u ilani kahil musyrikah wawawiyat'u ilani kahil mu'minah itu digenti Ula iqayat'u na'ilannar wawawiyat'u ilani kahil mu'minah digentos ilal jannah terus yang terakhir nih saya buat salami-lami itu beneran kalau kamu campur sungkan campur macam-macam. Nekah niku sing kula lampahi di saat niki, riyen wis setengah ngapal lo hadis-hadis teng Fatul Wahab, Sing hadis-hadis sarasan niku Halla bikruntullah ibu hawa tulah ibu ka, teto syarat nikah kudu lanang. Dadi Gus jadi ora usah kompromi kudu ngikuti metode mertua teng mriki Gus Bet mboten usah. Neng aweh ora usah metode teng langitane ora usah, pokoke guyon. mikir duwe, umume wong tuwa mikir anak ngoten mawon, koyo jadi kau usah gue jadi golek nafas kau usah Wong tua urapan terus gak biaya anak murni beten bantes. Misalnya salah kau rady sepuro, uang tua mau delo, anak salah kau di sepuro murni Masa santai mawon. pokoknya ure, betul ngagu mobil, serasa beng sini, pokoknya alami mawon. Jadi kiai wong tua nanggung anak gue ben berlangsung. Orang awalnya sampai mandiri repot. Kalau niku jadi kiai tenan dua ribu lima, bapak wafatnya. Lian bapak apa quran anteng bapak ini terus tentang bapak dua tentang padha niku ngaos basa biber teng saran. Iku mboten ate kula jenenge mikir mboten nanti. Nanti sak niki ora iso mikir. Mergo sederhana nggih napa? Dewi bapak yuk. Sedadi anak wis pokoke karek nglakoni ra usah mikir ruwet. Dus niki pokoke mulaatah. Halla fikron tula ibu hawa tula ibu gas. Bagian ruwet halla fikron tudhiku ha tu dhiku ka. Halla fikron tuda, tuda, tuda ibu ha tu da ibu ka. Terus nekah niku das muda apa? muda apa itu rilek. Di rau samiker, engkau urep neng langitano, po urep teng tegal, na urep neng tegal, po bahasane, po ngapa ngapak-ngapak, terus, boter usah mikernot, terus na neng langitano, po terus kudu khusuk, nih boter usah, po erau samiker nih boter nih boter, gampang eseng kampang-kampang mawon, koloni ngonekang, nanti saanikin nih uge, lu ngonu sering boten pamit, dikadang ngonek tamu sangis te kiri, kiswa teng puti, dikulai teng, galeme ipu, cebulek rau moteng jumbang, gerati boten sopan, tapi ini kung gubuk, te enon aku lo boten abtusewe, jah, di koloni sering boten pamit gue menunjukkan kalau aku lanang tenan tidak perlu pamit tidak kadang, kalau mesra, tidak kadang pamit jadi kalau mau pamit itu berarti ingin mahkamah mesra mau buatan pamit, ingin mahkamah ora Abdus zaujah. jadi kalau aku lakukan itu, aku sangat hebat terus mau pamit berarti mesra, mau buatan pamit berarti buatan Abdus zaujah. terus dengan Fatimah itu siap-siap, aku jadi pamit berarti sampai mesra mau buatan pamit, menunjukkan mau buatan Abdus Jauh jauh, woi di pandang sing positif mutus, gitu. terus uripku kesaner ringan. Kalau termasuk literatur yang banyak kalau waos tentang beberapa kitab. Ciri khas ulama dulu niku melihat sesuatu tu endeng, misalnya dibujur cerewet judes, enggih seneng. Seneng ya niku nak dibujur rama, ketemu ngelanang guyu guyu guyu repot. Nak bujur melek gak eman, nak ayu kan juga eman. Ketemu ngelanang guyu takoyus, nak judes kan aman. Wong lanang sing wani sop, wong judes termasuk samaan Dewa akhirnya Rawaanirama salah semuanya kan aman nah, di Bujur, Rama, tuh, Nabi Muhammad Muhammad senang pergi ke atas silaturahim terus dulu itu Nabi kalau muji sesuatu itu menyenangkan misalnya Nabi ngendikan Al-Mahir Bil-Qur'an Ma'asafaratil Kirom maka ini Qur'an Nabi Ma'asafaratil Kirom waladhi yata ta' ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron Semua mau Qur'an kengelan itu itu untuk gajaran lorong kengelannya raka ruwan kalau ini agar melaku-melaku Ramadan, mungkin Dharus itu nanti Umba mau sing jadi malaikat tuh mesti tak salah nomor. Kau roh mau cowo kayak orang lahir no. Mau cowan jabasat, bulan kau basat pulaan. Apiramangkelu yo mangkel, kau nentang ternyata perjuangannya untuk benar itu sampai seperti itu. Guys, mau kayak ngotenas. Oh ya kulo suwon, nikine kaseng mubarok, nikasing tidungak no borok kiai. Namung kulo nagih utang tengku satit wau. Ijazah Allahumma makowi, terus dal kafrok ya. Niku macane piye? Niku. Wongke Gus Hadi disukani secara napa? Sirron secara rahasia karena itu memang hak ha, Gus Hadi untuk mendapatkan itu. Nggih ngapunten Kang Kathah niki almarhum makomul ijaz. Sambutan atas nama Soibul Bait dereng, Gus. Kiai disomasi nggih niki. Wau kan pun 2 bulan nikah. terus <laughs> mesti ditampil lho niki. Niki taksilul hasil niki napa? Kan pun 2 bulan. Oh nggih, sampun pun. Ngoten mawon. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.